Ada seorang pemuda yang karena dia berkeinginan untuk berangkat haji Anak pemuda itu dengan menggunakan sepedanya Dia berniat untuk berangkat ke Mekah Dengan sepeda Gwes berpakaian Al-Qadarnya Berangkat, tulisan di punggungnya, tulisan di situ. Dari Jakarta menuju Mekah, quest Jakarta quest menuju Mekah. Pemuda itu bernama Andri. Dia next sepeda untuk berangkat ke Mekah. Kita bertemu pemuda itu di daerah kota Cergon. Di situ kita sempat berbicara, mengajak ngobrol pemuda yang mau berangkat ke Mekah dengan sepedanya. Itu pemuda itu menceritakan pemuda itu berasal dari kota Jakarta dan sempat kita melihat kartu penduduknya kartu identitasnya siapa sebenarnya beliau di sini kita berbincang-bincang dengan pemuda yang hendak pergi ke Mekah dengan menggunakan sepeda Gwes judulnya Jakarta, DKI Jakarta Gwes ke Mekah di Jalegon kemarin kita bertemu dengan seorang pemuda yang Karena dia berkeinginan untuk Pergi haji Maka dia Menggunakan sepedanya untuk berangkat haji Dari Jakarta menuju Mekah Judul Tulisannya quest. Dari Jakarta menuju Mekah Dengan menggunakan sepeda Guest Kita bertemu di Cilegon Kota Sempat Bertanya kepada beliau Dari masa aja Bang Tidak tahu tadi Udah DKI DKI Jakarta Oh dari Jakarta ya? Iya, dari dari mana? Barusan dari mana? Nah, tadi pagi dari Cikupa Tangerang. Nah, sampai sore ini sampai sini Cilegon. Oh, tujuannya apa? Ke Mekah. Eh, haji. Priyasta. Uh. Oh. Doanya, apa? Semoga -nama dilancarkan dan dimudahkan. Namanya siapa? Basir. Basir. Heeh. Uh -huh. Tujuannya mau ke ya? Iya, haji. Tapi bekas tahun ini tahun depan 2024. 2024. 14 Modalnya apa sih? Kemarin jual motor, Pak. Jual motor, alhamdulillah ada modal. Oh. <Sanimer> Bisa lihat KTP nya Masih. Boleh yang Kok dia namanya ya. Iya. Buk materan tangan saya. Iya. Kalau ini sinnya ada. Oh, jadi coba diceritain maksudnya apa? Awal, awal mulanya, awal, -awal sebenarnya orang mana gitu? Asli dari Medan. Bapak Melayu Ibu Jawa, oh, iya, iya, Nah, sebetulnya niat haji ini udah lama waktu di Pondok Pesantren, oh, iya. waktu SMA. Sebenarnya, Pak, ya Pak, mana dulu? Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Medan. Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, ke Pak, Merak. Pak, Merak Goes uh, terus sampai ke Pekanbaru, Dumai, yeah, yeah. Dumai nanti nyebrang ke Malaka, Malaysia. Malaysia ya? Yeah. Uh, dari Malaysia nanti ke Thailand. Nah ini yang belum tahu Pak hmm. antara Myanmar sama India, soalnya dua tahun ini Myanmar dan India tidak bisa dilalui. Yeah, nanti, yeah, yeah. nanti kita minta rekomendasi dari kedutaan oh, Oke, okay. ya maka sebanyak yang ya, ke... Oh gitu ya? Uh, uh, nanti kedutaan di Pak? kayak oh, ya, jangan ke saya dong, Pak. Oh. Oh. Besar, nggak, videonya? Ini eh? Banyak ya, aja, aja tuh mas, mas, apa, mas ya, tadi ya? ya. Jadi tujuannya mulia ya? ya? Ada 6 orang kok, Pak. Cuma beda-beda daerah. Dari Banten, eh dari Madura satu Dari Purwokerto, dua suami istri iya. Kemudian dari Jakarta saya sendiri iya. Dari Banten satu orang Gak tahu tau Banten mana gitu Tapi udah sampai di Malaysia Oh iya. gitu ya? Ya, Mau jalan aja ya? Ya kasih banyak Pak doanya oh. Semoga dilancarkan Semoga Bapak Ya. Tapi nanti sampai di kita dari sini ke Thailand lancar. Tapi nanti kalau udah di Myanmar sama India, nah itu yang susah banget. Iya. Soalnya dua tahun ini nggak bisa dilewati Myanmar sama India. Ini mau langsung berangkat? Iya langsung berangkat. Kira-kira bulan apa nyampe muka? Baru mau pertama kali ya? Baru pertama kali. Ya. pertama kali Cobaannya? Ya, ya Sendiri ada. mas? Ada teman orang? Oh terus temennya Ma mana? Cuma beda-beda daerah. Oh, Dari Madura satu. Berarti kira-kira nyampe bulan apa muka? Ya nah, kita targetin. Oh. Kalau saya pribadi targetnya Romadun sudah di Soalnya kan umroh di bulan Romadun itu sama kayak haji. Iya, sama cuma aja ya. Semoga ya, saya juga mengikuti jejaknya dia kan haji bapak sama anaknya udah gitu pas sampai di Thailand dia nulis surat ke Raja Salman untuk mengajak ibu sama istrinya tapi ibu sama istrinya untuk dari sini ke Merak eh dia Merak, ke Bapak di Lampung Kosong namanya siapa delapan, kosong delapan, kosong delapan, kosong delapan, 50, 50. WhatsApp-nya aja ya ini WhatsApp eh salah salah salah itu WhatsApp istri okay. berapa delapan, kosong delapan, kosong delapan, kosong Oke okay, mas iya, kasih banyak pulang Ya, ini dari masjid Kalau udah maghrib, saya cari masjid Soalnya kalau udah sudah dari Mekah Belum, baru Ini dari Jakarta, mau ke Mekah